jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silakan stay terus di channel ini dan jika kamu merasa kurang cocok, silakan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan akar keberuntungan seorang Taurus di bulan Februari tahun 2021. Tumpah singkat waktu, kita langsung saja mengambilkan kartu kesehatan seorang Taurus. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Taurus di bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu Kari pekerjaan Sungang Taurus Februari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara Sungang Taurus di Februari tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh Sungang Taurus di bulan Februari tahun 2021. Pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan.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 dan obsort ataupun 10 pedang. Secara umum, 10 itu diartikan mendapatkan pengkhianatan di masa lalu yang kini ia ingat di bulan Februari yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang taus di bulan Februari tahun 2021 kesehatannya menurun dikarenakan di sini seorang taus mengingat kembali pengkhianatan yang ia rasakan, pengkhianatan yang ia dapatkan di masa lalu di dalam kehidupan di bulan Februari tahun 2021 dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Taurus akan susah mengukur dari masa lalu yang dimana di sini berdampak negatif kepada kesehatannya dan di sini juga menggambarkan bahwasanya seorang Taurus akan mendapatkan beban pikiran yang dimana di sini akan berdampak pada kesehatannya dan untuk support energinya adalah naik of cap secara umum naik of cap itu diberikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Taurus menurun di bulan Februari tahun 2021, dimana di sini seorang Taurus akan mengingat kembali masa lalu yang ia dapatkan, yang dimana di sini seseorang, pasangan ataupun seseorang yang berarti dalam kehidupannya melakukan pengkhianatan kepada seorang Taurus di masa lalunya, dan di sini digambarkan seorang Taurus mendapatkan support energi dari rekan-rekan sahabat serta pasangan Taurus untuk bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021. Tentu kartu kesimpulannya adalah Strength Secara umumnya, strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan hati Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan kesehatan seorang taurus Di sini menggambarkan Kekuatan di dalam kelembutan hati seorang pasangan taurus Adalah yang menjadi penyemangat serta yang menjadi penongkrak kepada seorang taurus Agar lebih semangat lagi dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi Di bulan Februari tahun 2021 dan untuk kartu keuangan seorang Taurus 19 Februari adalah Six of Pentacles ataupun enam koin. Secara umum Six of Pentacles itu diartikan kondisi berkecukupan bahkan bisa berbagi kepada orang lain. Dan di sini menggambarkan bahwasanya keuangan seorang Taurus di bulan Februari tahun 2021 di dalam kondisi yang berkecukupan yang dimana di sini seorang Taurus akan suka membantu orang lain, suka berbagi kepada orang lain. Dan disinilah faktor yang membuat seorang Taurus. Akan terbuka pintu rezekinya dengan suka membantu orang lain yang dimana disini seorang terus akan mendapatkan doa Dan mendapatkan support dari orang-orang yang terus bantu Dan di sini apapun usaha yang dilakukan oleh seorang taurus akan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangannya Dan untuk support energinya adalah Kenaik offshore Secara umumnya kenaik offshore itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang mendapatkan peningkatan keuangan di bulan Februari tahun 2021 di mana di sini kondisinya berkecukupan dan di sini seorang Taurus suka berbagi rezeki kepada orang lain yang menjadi kunci sebagai pendongkrak ataupun pembuka pintu rezeki kepada seorang Taurus di bulan Februari tahun 2021 yang di mana di sini seorang sahabat, rekan dan pasangan Taurus akan mendukung serta mensupport Taurus di dalam kategori keuangan. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan kartu keuangan taurus di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang taurus yang membuat seorang taurus suka berbagi kepada orang lain yang menjadi pembuka pintu rezeki kepada seorang taurus sendiri. Dan untuk kartu kartu pekerjaan seorang taurus adalah Ace of One. Secara umumnya Ace of One itu diartikan awal mula ingin memulai permulaan dan ingin mencoba hal-hal yang baru di dalam kehidupan yang tujuannya untuk meningkatkan karir dan pekerjaan dan di sini menggambarkan kepada kary pekerjaan seorang Taurus di bulan Februari tahun 2021 seorang taus ingin memulai ingin mencoba ingin menata ingin melihat kembali pekerjaannya yang dimana di sini tujuannya untuk meningkatkan kehidupan dan keuangan seorang Taurus di bulan Februari tahun 2021 dan di sini juga bisa digambarkan bahwasannya seorang Taurus ingin membuka usaha. Usaha yang dimana di sini usaha tersebut adalah memulai, yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan dan kehidupan, dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umum, Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, tak punya, sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan. Kali pekerjaan seorang taus di bulan Februari, ia ingin menata meniti kembali serta ingin memulai sesuatu hal yang baru di dalam kategori karir pekerjaan yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan kehidupan di bulan Februari tahun 2021, yang dimana di sini seorang pasangan akan selalu mendukung mendoakan serta mensupport seorang taus agar lebih fokus dalam bekerja dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan kartu bar pekerjaan seorang taus di sini menggambarkan kekuatan dalam kelembutan hati seorang pasangan merupakan suatu penyemangat kepada seorang Taurus yang dimana di sini seorang Taurus akan lebih semangat lebih fokus lagi untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi di bulan Februari tahun 2021 dan untuk kartu hubungan asmara seorang Taurus adalah three of cup ataupun tiga piala secara umum three of cup itu diartikan mendapatkan indikasi di dalam kategori hubungan asmara indikasinya merupakan indikasi orang ketiga ataupun mendapatkan sesuatu pasangan yang lebih dari satu. Dan di sini menggambarkan kepada hubungan asmara seorang Taurus di bulan Februari tahun 2021, hubungan asmaranya mendapatkan indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara. Yang gimana di sini pelakunya? Bisa dikatakan seorang Taurus sendiri ataupun pasangan Taurus sendiri. Dan di sini digambarkan indikasi orang ketiga tersebut tidak akan diketahui oleh seorang Taurus ataupun pasangan Taurus sendiri. Seorang Taurus bersama pasangan akan pandai berbagi waktu dan berbagai komunikasi kepada pasangan yang lainnya. Namun di sini dikasih orang ketiga tersebut berdampak negatif kepada hubungan asmara seorang Taurus di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk sebuah energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara, yang dimana di sini dikategorikan juga mendapatkan perselingkuhan di dalam kategori hubungan asmara. Dan di sini yang menyebabkannya adalah seorang wanita yang merupakan pasangan Taurus sendiri, dan di sini juga bisa diprediksikan bahwasanya seorang Taurus mendapatkan pasangan lain yang simbolkan dengan open opentaker yang mengartikan sebuah indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Taurus di sini menggambarkan kekuatan hati di dalam kelembutan hati seorang Taurus bersama pasangan akan menjadi obat ataupun akan menjadi support kepada seorang Taurus bersama pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan angka keberuntungan seorang Taurus di bulan Februari tahun 2021 adalah 10